Yo, welcome back again Kembali lagi bersama gua dan para cowboy koboy kece 1 ini bosku Oke, okay, kali ini kita bawa modal lumayan besar bosku Kita bawa modal 250.000 Semoga dikasih jackpot sama para cowboy ini ya bosku Kita coba langsung ya Kita tag turunin dulu bet-nya bet jangan sampai jantanganannya juga lupa oke bednya masih satu juta setengah gua salah oke, kita turunin dulu berapa ya, kita enaknya uh, langsung di bed 3.000 uh, hmm, jangan dah 800 aja ya kita coba di bed 600 aja bosku ya jangan 800 karena kita belum pasti ya bosku ya Walaupun RTP gede, RTP tinggi, tapi kita perlu waspada. Kita perlu juga lihat pola yang akan keluarnya ya bosku ya. Wildnya ada di mana, scatternya ada di mana. Kita perlu cek, cek dulu ya bosku ya. Kita nggak pakai turbo atau coach dulu ya bosku. Kita nggak ru pake senjata aja nih. Semoga dapat yes dapat. emang paling the best lah kalau masalah frispeen emang banjir banget ya banjir banget crispy di WWG itu gak ada dua ini ada pokoknya WWG emang gak ada 2 nya WWG paling banjir frispeennya oke nice mantul bosku mantul wawahnya juga nice good job, job, job. oke okay, mantap sekali nice sekali ya oh, kita tambahin satu lagi bintangnya dong bintangnya satu lagi tambahin lumayan ya gratisan dapat rp lebih nih gocok lah lebih kan satu lagi bosku oke kini konek mantap sekali ya mantap enam ribu bosku ya lumayan sekali ya bosku ya bagi kalian yang pengen tahu gua main di mana gue main di website yang paling gacor ya bosku ya. sebelumnya gue juga cek RTP dulu di website ini linknya ada gua taruh di kolom komentar dan di tentang channel bosku langsung aja cek e ke tentang channel atau di kolom komentar gue ya bosku ya langsung aja gak usah ragu lagi karena ini sudah terbukti ya. website ini bikin gue cuan terus setiap harinya gue main di website ini tuh nggak pernah bolos ya bosku ya ya kadang-kadang adalah ya nggak sesuai ekspektasi ya gue pikir dapat gede tapi dapatnya sedikit namanya juga uh, permainan bosku yang penting kita nggak rungkap, nggak boncos bosku. Bagi kalian yang masih mencari-cari link website yang gacor itu yang kayak gimana ya? Langsung aja bosku ya. Langsung aja ke tentang channelku ya bosku ya. Linknya gue taruh di sana uh, atau di kolom komentar juga gue taruh gue sematkan di sana ya bosku ya. Dan bagi kalian yang belum pernah bermain game slot ini, jangan coba-coba bermain ya, Bosku, ya, karena game slot ini memiliki apa tingkat ketagihan yang sangat tinggi, ya Bosku. Ya, karena kalau kita menang pasti kita ketagihan, dan musuh utama bagi para pemain slot baru itu ya, pemain baru itu musuh utamanya adalah keserakahan ya, Bosku. Biasalah, kalau pemain baru pasti dikasih, pasti dikasih ya, Bosku tapi gak selalu juga sih, gue pertama-tama itu gak dikasih ya boski susah juga cuma setelah gue lihat-lihat di youtube, lihatlah pola-pola segala macem gue coba, uh sampai sekarang untung banget nih ya dan kalau ada media untuk belajar gitu ya mempermudahkan kita ya boski oke kita coba taking in bednya ya boski kita coba taking in bednya dan di turbo 30 ya bos pokoknya gua kalau nggak di turbo ya di quick ya boskin kita cobain aja dulu biasanya sih gua pake turbo 30 quick 70 Masih belum dikasih juga bosku, jadi kita coba apa? Taikin lagi ya? Eh, janganlah kita coba di tujuh puluh kuitnya ya? Tujuh puluh kuitnya masih di beta yang sama nanti kalau belum dapat juga mungkin gue taikin ya. Kalau gue taikin, gue turunin. Tergantung aja lihat saldonya bosku, udah dapet ternyata bosku ya? nggak jadi lah, jadi diturunin atau ditakin ya bosku. karena udah dapet kita bosku semua dari ini. Berisi yang gak boncos ya, kalau boncos ya ya ya ya ya nggak apa-apa lah. spin yang ini gratisan bosku, gratis Yang namanya gratisan gak ada ruginya bosku ya. Walaupun itu bau juga tutup aja nggak rugi kalau kita apa buy spin itu beli. Terus dapat itu baru boncos ya bosku ya. Lumayan lah, sampai ke realm empat ini bosku ya. ayo sampai belakang sampai belakang, sekali lagi, sekali lagi ayo kobe topi i gitu. topinya ya, topi yang i gitu. tapi udah dapet sensasional bosku, pasti lah ya walaupun empat rail aja, tapi udah dapet sensasional soalnya walk nya ada berapa itu ya kan walk nya ada yang kali 3, ada yang kali 5, ada yang kali 2 ya bosku kita gitu, lihat sensasional dapet berapa, jangan di skip dulu ya bosku karena kalau di skip kini, bu ngebuat polanya jadi kereset ya bosku orangnya terestarter, terreset ter kalau kita skip sensasional, pertama kali dapat Sensasional sensasi Wow, lumayan bosku, dapat seratus lebih ya. Bosku, ya, model ada, eh, mau di bed dua ribu dapat sensa ya, atau sensa sensasional. Pokoknya gitu aja ya, kalau misalnya. Uh, kalian belum dapat, coba naikin dulu bednya ya Jangan banyak-banyak kayak gua. Dimulai dari bed yang minimal aja Karena kalau pakai modal kecil ya Harus menyesuaikan ya bosku ya Jangan pakai mentang-mentang pakai modal kecil Jadi habis juga gak apa-apa Jangan, jangan ditiru yang seperti itu Karena kurang bagus yang seperti itu ya bosku ya Harus kita sesuaikan se apa permainannya dan modalnya ya bosku ya Anjay, dapet 300.000. Mantap. Ini sensasional sampai belakang, yo. Ini sensasional banget banjir juga ini. Joss mantap ini koneksi cowboy. Aki-aki ini ya pokoknya kalau kobe yang ini connect sampai belakang dalam 4 aja udah lumayan bosku, udah ke 271 total 600.000 bosku nggak tahan banget gila mana tahan banget sumpah gila jos banget emang wg ini the best terbaik lah pokoknya ini kita habisin dulu ya, siapa tahu dikasih lagi nya apa wealthnya, skaternya bosku ya kita coba bikin dulu ini skater yang tadi udah kita buat di quick 70 bosku kalau misalnya gak juga baru kita wd bosku ya hmm. dikit lagi tuh sambil merokok sambil santai enak banget bosku ya oke okay. <laughs> Mungkin bagi kalian yang paling berani ya bosku Kalau orang-orang yang berani itu biasanya bet 2.000 Dapat kayak tadi, dapat 600.000 pasti langsung ditekin ke debit, Langsung bet-bet 6.000, 10.000 ya Tapi gue jangan ya, gue jangan seperti itu bosku Karena sangat-sangat berbahaya ya Sangat-sangat nggak -sangat... rasional itu ya bosku Enggak boleh kita lakukan seperti itu karena sangat beresiko itu, bosku ya. Jangan dilakukan ya, bosku. <tuh> Fix kita WD aja bosku ini ya kita WD abis ini kita iya mudah-mudahan masih dapat 700 ribu ya 700 ribu bisa kita WD dapatlah 700 ribu masih cuman kupotong 20 ribuan ya Oke okay, ya Udah fix nggak, nggak bakal dapet ini kayaknya Lihat detik-detik terakhir Oke okay, thank you banget ya guys semuanya Jangan lupa di like, di comment Dan di subscribe channel gue ini. Thank you, bye bye